Okay, hi guys. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke selatan semenanjung Malaysia iaitu Johor. Area mana? Jom aku bawa jalan-jalan. Penat baik drive. Yeah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai Koma. Selamat datang ke channel Dak Kampung. Kalau sharing aku ni bermanfaat silalah like, share dan subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terbaru. Okey, kali ni aku pergi untuk work trip aku ke Bandar penawar dan juga dia saru the next day sebab aku penat gila nak drive balik ok so ni bilik dia macam asrama sikit dia memang macam ni tu punya dari luar tadi macam ketulipas juga kemudian ada aircon Okay. Ada, ada oven lagi, ada peti ais, TV dia besar, 42 inci inci, rosak. Ada bilik, ni amari atau tak warang? Setelah so, bilik standard ni, ada bilik untuk tak warang. Ada toilet dia standard lah toilet dia. Head shower, ada shower, toilet, ah uh, ada bagi body wash, lotion, shampoo tak ada gigi. Ada hair dryer. Alright. Dan ada cermin besar. ni kalau untuk laki bini dengan anak seorang boleh lah ni ha, sebab dia kata king eh. bilik dia aku cakap comfortable lah cuma aircon lambat sikit sejuk ke sangat sebab dia banyak plak ni ada plak tu ada plak tu ada plak ada plak banyak gila plak ada satu ada empat plak so sangat-sangat sangat-sangat convenient lah dan ada oven lagi so cukup juklah. Lantai dia semua tiles. And actually bilik dia besar tau. Kalau kau tengok habis ni. Ni memang muat satu lagi katil queen ni. So really is big. Semua aku tak, cuma aku saja takut-takut sebab kalau orang lalu kat pintu ni nampak macam nampak tapi aku tak sure nampak atau tak. So aku penat drive 3 jam, dah baru habis kerja kat tadi. So just nak relax Sekarang part 27 Lepas ah Jamak tak akhir Aku nak keluar tengok pantai dia Lepas ramunia punya pantai Tu, so, ni ada pantai dia, dia Macam dia buat tembok Tapi korang boleh turun dekat pantai lah Kat tengah tu ada orang macam Malang-malang landai ke pantai So, petang-petang kat sini korang nak cheer-chill, cheer, nak main dalam layang ke, nak relax memang best. Cuma masalahnya sekarang ni mesti terkujuk, angin terlalu kuat. Uh, tu kalau tengok, uh, ramai je orang lepak-lepak di pantai tu, sebab pantai dia landai. Ni pula kalau korang ada buat makanan-makanan, nak makan kat sini malam-malam, gathering memang best. Sebab restoran dia tutup. Ok, ni area view of the resort Actually, resort ni ada dua bahagian Satu berdekat dengan beach Satu lagi dekat dengan kolam renang Yang dekat dengan beach Apa yang aku tunjuk tunjukkan korang sebelum ni lah ha, So, yang dekat dengan kolam renang pula Dia the other side Cross of the road Daripada resort yang dekat dengan pantai So, kalau korang tengok ha, Ni adalah resort yang berdekatan dengan swimming pool So, basically dia ada dua bahagian Korang pilih lah Nak dekat pantai Atau nak dekat swimming pool Magi aku dua-dua, ok lepas check up aku decide nak jalan dekat beach dekat dengan hotel ni bagi aku kawasan ni memang sangat cantik kalau korang nak OOTD tengah-tengah jalan tu memang terbaik tapi hati-hati lah takut tu kena langgar pula dengan kereta Ok, ya, lepas aku dah jalan-jalan kat Tanjurang Munia punya beach, aku singgah Masih semayang Jumaat dengan Masjid Al-Rahman. Masjid ni betul-betul dekat Simpang sebelum masuk ke Lotus sea View Hotel tu. Masjid ni memang architecture dia bagi aku sangat cantik dan juga sangat nyaman. Yang paling best dia tak ada aircon tapi setih sejuk sebab angin daripada laut mendor deru dapat masuk sekali dalam masjid ni. Tenang baik. Next, sebab aku terlalu penat, aku decide nak sambung satu malam lagi tapi kali ni dekat Desaru Beach. Ok, aku decided nak duduk dekat Tunamaya Beach and Spa Resort. Harga dia RM198. Ini je paling murah. Aku book ni betul-betul 31 Disember 2021. Untunglah aku dapat harga murah. Kalau tak harga memang mahal kalau waktu-waktu peak macam ni. Macam Terus high ceiling. Yes So this is the room So dekat sini ada You ada peti ais And then ada two air mineral Nescafe Lipton black tea Sugar And creamer. Nice Peti ais dia comel je Good enough Karena taikan ikan kan Then you got the TV, it's a thirty-two inch TV. And then you got this desk untuk untuk untuk apa? Untuk bersolek. And obviously you got this two twin bed and aircon, an lantai. Kayu, and also meja untuk keramik Pak lah. Actually, susunan dia bukan macam ni, aku yang susun macam ni. Alright, so next, let's see the view. Okay, so this is the view. Ah yes, I see. So from your bed, this is what you see. Every morning and of you at the pool, me gym to gym, pool and this is the beach. I got the ras tahun dan Ada padang yang luas. Sayang ada satu sepok kelapa je. Kalau ada banyak pokok kelapa kan ke, cantik. So this is the beach, a private beach. Sempol lah. Bawah tu dia punya bar, tak minum restoran, tak breakfast. Yeah, sorry aku tutup. Tak? Okay. So TV dia ada <laughs> kurang jelas di sini ya. Uh, TV Malaysia okey. TV luar Oh tak ok lah So TV dia agak bersemut di situ Tapi tak apa Kalau korang nak tengok TV Penting bagi korang Please do so lah Aku tak nak tengok TV sangat pun okay. This is the room guys This is the room This is the room guys power size, decent size, big size. Kat sini boleh lagi orang nak tidur kalau tak malu. Dan dekat kiblat. Open wardrobe. Memang open betul ni. Oh ya, yeah, toilet. Forget lah toilet. Oke, okay, toilet dia. Jap, letak remote dulu. Toilet dia nice. Ini macam baru refurbished je. Okay, so, beach, hotel, toilet memang kena full mirror, eh. There you go. Ada satu tu pun. Basta. Ooh, dia bagi macam paket lah. So, let's see. Kalau tu, we have here. Okay, ni dia punya. Okay, nice. Nice. Tengok. Ada ubat gigi, ada shaving kit. Hmm. hmm, ada sikat. Nice. tisu Ada bidet. Great. Ni tempat mandi dia. Hmm, cantik. Ada okey, dia punya shower macam ni. Okey. Mungkin tengah diperbaiki, tak apa Then, ni body wash dia Early, lepas aku check-in kat Tuna Bayang Memang aku duduk kat bilik je lepas sini Sebab aku sangat-sangat penat Dan kemungkinan, malam ni pula ada countdown So, malam tu aku lepak-lepak dengan member aku Jalan-jalan kat luar, tengok Ambience dia, memang best sebab angin sangat kuat macam lilit pokman-pam ni aku rasa memang sangat bad sebab ada angin laut, boleh kena dengan family boleh pula borak, dekat sini pula ada buaya tu di pantai korang boleh naik buayaan, macam-macam boleh buat ok nak dekat kaunan lah nak buat selamat tahun baru 2022 guys Dan pagi 1 dan bulan 1, 2022 aku decided nak jalan-jalan tepi pantai dan tengok dalam hotel Bagi aku, hotel ni hotel yang lama tetapi dia punya vibe beach tu masih ada dan aku rasa sangat tenanglah sebab dia tak high density dan satu lagi, aku suka sangat sebab ada balcony menghadap pantai, dan pantai dia juga cantik cuma sayangnya aku datang waktu-waktu tengkujuh, aku so, tak dapat nak dan air pulak terlalu berlas but still, it's okay dengan budget yang aku dapat So guys, banyak yang kita tempuh 2021 Aku harap semua teman kita akan terus bahagia Dan 2022 akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik Dan lebih berkati oleh Tuhan Untuk rumah pun tak apa, asalkan kita bahagia Tak semestinya nak jalan-jalan baru nak bahagia So happy So happy 2022 And aku doakan semua kita berjaya dalam hidup Amin. Okay, hari seterusnya sebelum balik Aku lepak-lepak dekat Tanjung Balau Dekat Tanjung Balau ni ada satu jeti Jeti ni sangat cantik guys Orang boleh tengok pemandangan laut Masa ni air tengah surut Tapi dia punya vibe tu memang best Sebab aku sangat suka angin sepoi-sepoi bahasa Yang meniup ke muka. dia kata yang balau ni ada satu tempat kalau korang nak naik kuda naik kuda seorang-seorang boleh naik dengan family pun boleh bagi aku harta, harga dia taklah terlalu mahal dan taklah terlalu murah tapi okeylah kalau nak experience sekali sekala selanjutnya aku pergi ke teluk sengat, dekat sini ada tempat makan, makan dia memang best macam ikan ni nasi goreng telapia, harga dia RM13 je satu orang memang memuaskan hati dan daripada sini juga, korang boleh nampak jambatan sungai Johor yang mana menghubungkan Senai dan juga Desaru. Ru ha, ni antara jeti dekat sana, maksudnya air tengah surut so aku berjalan-jalan dekat jeti tu jawatan paling panjang dekat Malaysia yang menghubungkan sungai So tu je perkongsian aku untuk kali ni bagi aku Pada penawar dan desa ni memang tempat yang menarik Cumanya korang kena datang pada waktu yang sesuai Janganlah datang pada hujung tahun Sebab air laut dia kalau hujung tahun memang sangat daras Memang tak boleh nak mandi langsung So 2022 dah bermula Aku doakan kita semua menjadi insan yang lebih baik Lebih dekat dengan pencipta Dan sukses dunia lanjut akhirat Bye bye Jumpa lagi